Oke okay, lanjut ke versi yang ke ya Oke okay, lanjut ke versi yang ke -7.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 Oke okay, lanjut ke presiden ke-12 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-13. Oke okay, lanjut ke presiden ke-14 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-15 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-17.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 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang yang ke ke-19 Oke lanjut ke urutan yang ke-20 ya. Oke okay, guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.